cek berdasarkan banyaknya laporan dari teman-teman subscriber kita yang katanya hari ini Bang kita masih bingung nih Apakah aplikasi pinjol ABC ini udah legal OJK atau enggak nah hari ini kita pengen langsung searching kita pengen langsung cari di Play Store Apakah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini masih banyak enggak dan mudah-mudahan nanti pihak OJK api juga bisa menelusuri ya apakah aplikasi ini memang sudah legal OJK atau tidak seperti itu ya kan dan hari ini untuk yang pengen tahu informasi tentang apa saja nama-nama aplikasi pinjol yang sudah legal OJK itu kalian bisa langsung Scroll ke bawah ya kita udah pernah share masih ada 102 aplikasi pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK nah ini kita sudah ada di Playstore dan kita pengen langsung cari ya ini di Playstore ya Apakah memang aplikasi pinjol ini ada berlabel OJK, ada yang masih berlabel KSP, dan apa-apa saja nama aplikasinya langsung kita cek. Nah, di sini kita masih tetap mengedepankan unsur praduga tak bersalah, lah ya kan? Seperti itulah. Dan apakah nanti setelah kita ketik di sini, aplikasi Pinjoli ilegal 2022, aplikasi apa saja yang akan keluar? Ini kita udah pengen coba cek langsung. Ini kita ketik aplikasi pinjol ilegal 2022 nah ini yang di bawah jadi ada keluar beberapa nama-nama aplikasi ya seperti aplikasi-aplikasi yang mungkin memang belum terdaftar cuma ini tercampurkan ada yang memang sudah legal OJK seperti ada kami isi cash kredit pintar ya itu memang sudah legal OJK nah kita cek nih kita pengen langsung searching saja nama aplikasinya Kita pengen lihat dulu aplikasi Superdana Nah ini dia Mungkin ada yang memakai aplikasi ini Dan apakah aplikasi Superdana ini sudah legal OJK atau tidak? Coba cek Seingat aku sih Superdana belum masuk ke dalam aplikasi pinjol legal OJK Itu yang pertama Dan yang kedua adalah aplikasi dana baguslah Ada yang pakai enggak? Aplikasi dana baguslah Kemarin banyak yang bertanya-tanya bang Apa saja sih aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Kasih dong infonya dan trik-triknya Banyak yang seperti itu ya Mungkin sudah prustasi nih Ditolak terus sama yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol Nah ini aplikasi dana bagus lah Apakah sudah legal OJK Seingat aku sih Ini belum ada Namanya belum ada di 102 aplikasi pinjol legal OJK Dan yang ketiga adalah Kita pengen cek Aplikasi rupiah amanah ini dia dan sini kalian bisa melihat ya aplikasi rupiah mana tuh tuh itu masih ada lambang KSP nya nih dan semua aplikasi yang berlambang KSP itu wajib kalian cek apakah sudah legal OJK atau tidak ya kan dan sesuai dengan peraturan aplikasi atau uh, koperasi KSP itu singkatan dari kooperasi simpan pinjam dan orang yang bisa meminjam di aplikasi ter, di Koperasi tersebut harus menjadi anggota dulu. Nah, kalian itu kan bukan bagian dari anggota koperasi, kok bisa tiba-tiba dikasih pinjaman ya kan? Itu untuk di aplikasi Rupiah mana kita pengen cek. Ini kemarin ada yang bertanya. Aplikasi kopi susu. Namanya aja ini sedikit agak gimana begitu ya. Nah, ini juga masih berlabel koperasi. Langsung dicek apakah ini sudah legal OJK atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Petir Uang. Ini juga kemarin sudah pernah dirilis ya Aplikasi ini Nah ini dia aplikasi petir uang Langsung dicek apakah sudah legal OJK atau tidak Yang jelas tadi kita searching Namanya aplikasi pinjol ilegal Dan beberapa nama-nama ini keluar ya kan Dan yang selanjutnya adalah aplikasi tarik dana Aplikasi tarik dana Nah ini dia ini lambangnya sepertinya udah lama banget dan namanya terus berganti-ganti ya. Jadi semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sudah pernah kita sebut uh, di dari laman CNBC ya, langsung dari pemberitahuan OJK itu sekarang kenapa ya aplikasi pinjol ilegal itu masih susah diberantas? Karena memang mereka terlalu gampang untuk menciptakan sebuah situs atau website. Dan membuat kembali nama-nama mereka yang sudah pernah di down Dan berganti lagi dengan nama yang baru Makanya terkadang banyak dari teman-teman kita itu yang bingung Ya bingungnya gini Mereka itu gak pinjam di aplikasi tersebut kok tiba-tiba ditagi sama aplikasi yang lain Ya karena seperti itu Mungkin di awal namanya A Terus di down menjadi B Ditutup lagi menjadi C Nah banyak banget Itu untuk aplikasi tarik dana Nah kita pengen cek dulu rupiah maju Aplikasi rupiah maju ya kan? Ini dia aplikasi rupiah maju Nah ada yang pakai aplikasi ini enggak Ini dia aplikasi rupiah maju Coba dicek apakah sudah legal OJK atau tidak Dan seingat aku sih ini belum terdaftar Kita pengen lanjut untuk di aplikasi pinjaman kilat Ini dia pinjaman kilat Kita pengen cek Mudah-mudahan salah satunya ada yang kalian pakai ini ya Kalau ada yang kalian pakai langsung kalian cek Apakah ini sudah legal OJK atau tidak Nah ini dia dan di situ masih ada lampang KSP-nya nih, pinjaman kilat nih. KSP koin emas katanya ya. Langsung dicek saja. Dan yang selanjutnya ada aplikasi Newer Dompet, namanya lucu banget ya. Newer Dompet. Ini dia Never Dompet. kalian bisa lihat. Nah, ada yang pakai nggak Ini sudah didownload download sekitar seratus ribuan orang nih yang sudah mendownload aplikasi neuer dompet dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman hoki sepertinya aku udah pernah sebutin nama ini ya pinjaman hoki kepada bapak ibu afi ojk ya mohon diperhatikan bahwasannya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang belum terdaftar dan berizin di ojk itu masih nongol masih banyak banget di aplikasi playstore kita pengen cek nih pinjaman hoki uang online dan ini belum terdaftar di OJK. Kita pengen lanjut lagi di apa ya Butler Mas, Butler Mas, Butler Mas. Kita pengen cek. Oh ini sepertinya ya ini juga bagian dari pinjaman cepat ya. Di situ tertulis pinjaman cepat. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Danayes. Danayes kita pengen cek dulu. Ini gue dapat dapat namanya dari subscriber juga minta pengen dicek in ya. Danayes mungkin yang ini, ini dia. Ya mungkin ya, karena ini bagian dari produk pinjaman online juga sepertinya. Dan untuk kalian ya yang mungkin hari ini sedang mendapatkan Ancaman mau disebar data dari aplikasi-aplikasi pinggul ilegal itu Coba kalian cek aplikasinya Informasi apa saja yang mereka handphone di handphone kalian itu Biasanya yang ilegal itu menghandphone dari foto, video, file, dokumen, kontak, log, log panggilan, sms, whatsapp eh Banyak banget lah Dan itu merupakan senjata mereka hari ini ya Lanjut lagi untuk di aplikasi dana kini Tadi dana yes, ini dana kini Kita pengen coba cek ini dia dana kini DKI ya disingkat dengan DKI. Lanjut lagi untuk di aplikasi Rupiah Petir. Rupiah Petir ini juga kemarin udah kita kasih tahu nah ini yang seperti ini. Ternyata belum di take down ya dan di sini masih ada lambang KSP-nya. Lanjut untuk di aplikasi Dana Darurat katanya seperti itu aplikasi dana darurat dana darurat ini dia mungkin ya dan ini udah didownload 50ribu orang Nah hari ini sepertinya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini masih tetap memandang cuan ya dan seperti masih banyak juga masyarakat Indonesia yang masih kepo pengen tahu dan yang selanjutnya adalah aplikasi dana darurat ya dana darurat tadi udah dan yang selanjutnya adalah harimau kecil kalau ada yang kecil mungkin ada yang gede kali ini ya harimau kecil pinjaman online nah ini dia dan ini belum legal OJK ya dan ini udah di download lebih dari 50.000 orang dan yang selanjutnya adalah aplikasi dana cair seperti es kali ya mencair dana cair di penghujung bulan ini siapa yang udah cair nih gajinya ini segala macam nah ini juga udah didownload lebih dari 50.000 orang dan yang selanjutnya adalah aplikasi DG Pinjam kita pengen cek lo DG Pinjam oke sini banyak keluar ini dia mungkin yang udah didownload lebih dari 50.000 orang Digi pinjam, dan yang selanjutnya adalah aplikasi dompet mudah. Hati-hati ya, saat ini banyak aplikasi pinjol itu yang mencatut nama aplikasi pinjol yang sudah legal OJK. Mereka menyerupai nama-namanya itu, hampir menyerupai dengan yang sudah legal OJK. Nah ini aplikasi dompet mudah silahkan langsung dicek apakah sudah legal OJK atau tidak Dan seingat aku sih ini belum masuk ke dalam aplikasi pinjol legal OJK Nah kita pengen sebutin lagi dan nanti kalian bisa langsung cek saja sendiri ya Untuk yang selanjutnya itu adalah aplikasi KTA muda Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjam now Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman tunai monyet katanya seperti itu Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman tunai red dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman dana cicil. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi dana cepat. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi mudah cair. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi uang pintar. Kita pengen cek dulu aplikasi uang pintar ya uang pintar bukan kredit pintar nah ini nama-namanya hampir serupa walaupun sebenarnya tak sama ya kan lanjut yang selanjutnya adalah aplikasi aman pinjam kalian bisa langsung cek aplikasi aman pinjam yang selanjutnya adalah aplikasi dompet muda dan yang selanjutnya adalah aplikasi Tunai Kilat, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Dana Ribu, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Cash Pro, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pasar KTA, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Sumber Solusi Terdepan, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Uang Pro. Kita pengen cek dulu aplikasi Uang Pro, ini udah mulai, mulai banyak ya, aplikasinya, Uang Pro, ini dia. Nah kalian bisa langsung cek dan ini seperti lambangnya kemarin udah bolak-balik ini cuman ganti nama aja kali ya Dan yang selanjutnya adalah aplikasi dana aman dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman al Tapi bukan pinjaman aku laku nah ini kan kalau aku laku itu lambangnya al juga Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah aplikasi pinjam mudah Oke jadi itulah tadi sederet informasi kalian langsung searching aja aplikasi pinjol ilegal di Uh, Playstore kalian Nanti kalian bisa dapetin informasinya Dan untuk menyesuaikan dan mencocokkan Nama-namanya kalian bisa langsung scroll ke bawah Di video-video filmnya kita udah nge-share ya 102 aplikasi pinjol yang Sudah legal OJK Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh